Assalamualaikum sahabat bes. Nih, aku kasih tahu tiga tingkatan seseorang menghidupkan malam kultiar. Yang pertama, tingkatan yang paling utama. Tingkatan ini bisa dibilang tingkatan paling pro dalam menghidupkan malam. Kok bisa? Karena di tingkatan ini seseorang muslim akan menghidupkan seluruh malam dengan ibadah seperti salat, membaca Al-Qur'an, dan memperbanyak doa Allahumma innaka afun tuhibbul Yang kedua, tingkatan pertengahan. Nah, Hal tingkatan ini, memperbanyak amalan seperti sholat, membaca Al-Quran, dan memperbanyak doa di sebagian malam aja. Tingkatan yang ketiga, tingkatan yang paling rendah. Nah, tingkatan ini adalah tingkatan paling sederhana biar dapat Lailatul qodar. Cukup dengan mengerjakan sholat isya' secara berjamaah, dan bertekad ingin melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Untuk ukuran kita sepertinya akan sulit untuk berada di tingkatan pertama. Tapi minimal bisalah ya lakukan nomor tiga jangan sampai sholat wajib aja masih di rumah.